Selamat sore masyarakat Bali yang saya hormati Pada sore hari ini Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali Menyampaikan informasi mengenai perkembangan Penyebaran COVID-19 di daerah yang kita cintai ini Dapat saya informasikan sebagai berikut Yang pertama hari ini terjadi penambahan Pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 8 orang dibandingkan kemarin sehingga jumlah akumulatif pasien dalam pengawasan per hari ini sebanyak 183 orang dari 183 orang ini telah diambil sampel swabnya untuk dilakukan uji laboratorium dan yang telah keluar hari ini sebagai berikut yang pertama, 129 orang dinyatakan negatif, kemudian 32 orang dinyatakan positif. Berarti, hari ini ada tambahan kasus positif sebanyak lima orang. Kelima-limanya adalah warga negara Indonesia asal Bali. Setelah kami... Tracing kasus yang positif lima orang ini semuanya adalah imported case Artinya yang positif ini membawa COVID-19 ini atau terinfeksi COVID-19 ini dari luar negeri Jadi saya pertegas lima orang yang positif ini baru datang melakukan perjalanan dari luar negeri Kemudian yang sembuh pada hari ini adalah lima orang, terdiri dari dua orang WNA dan tiga orang WNI. Sehingga dengan demikian kawan-kawan kita yang tadinya positif terinfeksi COVID-19 ini per hari ini sudah sembuh sebanyak 18 orang. Dan tentu saja semuanya sudah diperkenankan pulang, meninggalkan rumah sakit. Jadi dari gambaran ini kita bisa mengetahui bahwa COVID-19 ini bisa kita sembuhkan. Kuncinya tentu saja dengan menjaga kesehatan yang baik dan mengikuti isolasi dengan baik. Dan juga tertib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi demikian perkembangan kasus yang dapat saya laporkan pada sore hari ini. Selanjutnya, langkah kebijakan yang dilakukan oleh Satgas pada hari ini adalah yang pertama, terus memperkuat pelapisan screening atau pemeriksaan terhadap para ABK atau anak buah kapal anak-anak kita yang baru pulang dari luar negeri setiap hari pagi sore dan malam terus berdatangan setiap hari karena itu Satgas juga terus melakukan pemeriksaan dengan sangat ketat di Bandara Murah Rai kemudian yang kedua Tadi saya selaku Ketua Satgas juga melakukan peninjauan lapangan ke Pelabuhan Gilimano untuk melihat dan sekaligus memastikan apakah proses pemeriksaan di Pelabuhan Gilimano sudah dilakukan dengan baik. Dalam kunjungan saya tadi ke Pelabuhan Gilimano, saya telah menambahkan upaya Upaya untuk penguatan pemeriksaan, saya sampaikan tadi kepada Bapak Bupati Jemberana dan juga Satgas bahwa mulai hari ini, semua pendatang dari daerah seberang yang menyeberang ke Gilimanuk sepanjang berasal dari daerah-daerah yang terjangkit, maka tidak cukup dilakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan tirmugan dan juga wawancara oleh petugas KKP tetapi kami tambahkan dengan pemeriksaan menggunakan rapid test jadi kalau dua hari yang lalu kemarin telah dilakukan pemeriksaan rapid test di Kilimanup tapi hanya untuk orang-orang yang suhu tubuhnya 38 derajat celcius lebih mulai tadi sore saya minta semua yang datang atau masuk ke Pulau Bali melalui Gilimanuk dari daerah-daerah terjangkit di luar Bali Apakah itu sehat Apakah itu suhu tubuhnya normal tetap kami minta untuk dilakukan rapid test tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meyakinkan kita semua bahwa yang masuk ke Bali ini melalui pintu Gilimanuk adalah orang dalam tanda petik aman dari COVID-19. Ini penting untuk membangun keyakinan dan kepercayaan masyarakat Bali bahwa meskipun pelabuhan Gilimanuk tetap dibuka secara terbatas, namun orang-orang yang masuk sudah kita periksa dengan baik. Sehingga peluang masuknya orang yang terinfeksi COVID-19 ini dapat kita perkecil sekecil mungkin. Jadi itulah upaya yang kita lakukan pada hari ini. Jadi sekali lagi kita melakukan penebalan pengawasan di Pelabuhan Gilimanuk. Kerjasama antara bupati Jembrana, Pak Dandim, kemudian Pak Kapolres. KKP, elemen-elemen pelabuhan, dan juga jajaran dinas kesehatan, serta badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Jembrana. Kemudian dapat juga saya sampaikan himbauan kepada masyarakat. Yang pertama, kepada anak-anak saya, terutama sekali para anak buah kapal yang baru saja pulang dari luar negeri, Pemerintah Provinsi Bali meminta kepada kalian untuk melaksanakan karantina mandiri di rumah selama sekurang-kurangnya 14 hari dengan tertib dan penuh disiplin. Jika kalian berhasil melaksanakan karantina ini dengan tertib dan disiplin, di mana kalian akan sehat, keluarga kalian akan sehat, masyarakat kalian di kampung akan sehat maka pada saat itu izinkan kami ketua Satgas memberikan apresiasi kepada anda semua bahwa anda bukan saja pahlawan devisa tapi hari ini saya ketua Satgas memberikan apresiasi penghormatan kepada anda sebagai pahlawan kemanusiaan karena anda bisa menahan diri dengan disiplin Mengikuti karantina mandiri Di rumah masing-masing Sehingga keluarga anda, masyarakat anda Tidak terkena. Itulah yang saya sampaikan kepada Anak-anak saya seluruh ABK Yang baru saja pulang dari luar negeri Kemudian yang kedua Kami juga meminta kepada seluruh Masyarakat untuk dengan Atau Saya meminta kepada masyarakat Bali Dengan sangat jika melakukan aktivitas di luar rumah atau sedang berada di luar rumah, alangkah baiknya kalau menggunakan masker? Bagi yang sakit tentu saja harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang lainnya akan sangat baik kalau menggunakan masker. Karena kita semua meyakini bahwa COVID-19 ini menular melalui droplet. Atau percikan cairan yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari hidung kita. Bagi orang yang terinfeksi, maka menggunakan masker berarti menahan COVID-19 itu sampai di masker yang dipergunakan itu. Bagi orang lain yang sehat, menggunakan masker berarti melindungi diri dari datangnya virus itu. Kemudian juga sangat dianjurkan untuk selalu rajin-rajin mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Serta jangan pernah bosan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian himbauan saya yang ketiga. Saat ini ada dua pusku di desa. Yang pertama adalah pusko desa yang beranggotakan desa, kemudian desa adat, kemudian babinsa, babin kaptimas yang dibentuk lebih awal. Setelah itu Bapak Gubernur bersama dengan Majelis Desa Adat Bali membentuk Satuan Tugas Gotong Royong berbasis desa adat. Jadi, supaya tidak ada dua posko di tingkat desa, kami menganjurkan agar kedua posko ini, yakni posko desa dan juga satgas gotong royong, penanggulangan COVID-19 yang berbasis desa adat ini, berintegrasi menjadi satu kesatuan. Saya membayangkan jika desa adat... Desa, kelurahan, babinsa, babinkam timas menjadi satu kesatuan yang terintegrasi di tingkat desa. Maka, kami melihat ada optimisme yang kuat bahwa desa juga akan melakukan upaya-upaya pencegahan COVID-19 ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, sekali lagi saya menganjurkan supaya kedua posko ini sebaiknya berintegrasi. Dan kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh, yang bersinergi secara kuat, memadukan semua sumber daya. Jadi, kalau desa dapat menggunakan dana desanya untuk penanggulangan COVID, kemudian desa adat dapat menggunakan dana desa adatnya untuk penanggulangan COVID, maka dua sumber daya ini sudah bersatu menjadi satu kesatuan, sehingga tentu akan menambah energi untuk penguatan. Upaya-upaya pencegahan COVID-19 di desa Jika ini dilakukan di seluruh wilayah Bali dengan sangat rapi Maka tidak ada kekhawatiran bagi kita semua Bahwa COVID-19 ini akan segera bisa kita akhiri di daerah yang kita cintai Pemerintah Provinsi Bali juga melakukan hal yang sama ya. Untuk kelompok-kelompok masyarakat miskin telah diberikan bantuan melalui skema yang namanya PKH, Program Keluarga Harapan ya itu sudah diberikan bantuan nilainya ditambah jangka waktunya diperpanjang 9 bulan ya. ini sudah dilakukan dengan baik melalui Dinas Sosial Provinsi Bali kemudian yang kedua bantuan kepada Masyarakat kita yang miskin juga diberikan bantuan yang namanya bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Ini adalah bantuan pangan non-tunai. Ini sudah didata oleh Dinas Sosial Provinsi Bali dan sudah ditransfer uangnya langsung kepada yang bersangkutan. Ini adalah kelompok-kelompok yang paling berisiko yang paling rentan, sehingga kepada mereka kita utamakan. Kalau kepada yang lain, tentu program-program yang lainnya, yang insidental juga dilakukan. Dinas Sosial Provinsi Bali terus-menerus hampir seminggu dua kali mengantarkan bantuan kepada kelompok-kelompok rentan yang lainnya, di luar yang skema BPNT dan PKH. Tadi Dinas Sosial melaporkan memberikan bantuan kepada pijat tunanetra. Mengapa kepada mereka? Karena saat ini mereka kehilangan pekerjaannya. Kalau pada saat ramai dulu pariwisata, saudara-saudara kita, pebijat tunanetra banyak mendapat langganan, tapi saat ini sudah mulai sepi. Oleh karena itu. Diberikan bantuan sembako oleh Dinas Sosial ini terus berjalan. Ya, ini adalah bagian yang luput dari pemberitaan media. Ya. Karena kita semua terfokus kepada pemberitaan tentang penyakitnya. Sementara ini sebenarnya sudah berjalan terus-menerus. Jadi ini hal yang berulang-ulang saya jelaskan bahwa anggaran... Untuk belanja tidak terduga dalam APBD Bali tahun 2020 ini adalah 15 miliar Itu sudah kita gunakan Kalau habis maka kami sudah memiliki skema tahap satu. Ya, jadi kalau ini habis maka kita sudah punya skema tahap satu. Berapa akan kita lapis untuk menutup itu Kegiatan-kegiatan apa yang hentikan Kemudian yang kedua, kalau ini skema tahap satu itu habis, maka ada skema lapis kedua untuk menutupi itu. Sampai saat ini, kita sudah menyediakan cadangan anggaran untuk menutupi ini, cadangan anggaran untuk persediaan mengatasi COVID-19 ini sudah berada di angka 85 miliar. Cadangan, tetapi ini tentu belum terpakai. Pemakaiannya adalah sesuai kebutuhan Jika nanti tidak terpakai maka dia akan masuk kembali ya, Ke pos yang semula